Hai guys, selamat malam lagi sama Fian. On, cok, cok, cok, cok, di sini. Hi, hi. Pada Kak, ngedonggang sama sakit cangcek. Mari kita coba. Hai, Tante Faya, Tante Faya, halo Bunda. bermacam macam ya. Tante, Bunda, Mami. Kampor. Gimana, kau? nanti mau muda nih, single dong ganteng review starnya dong halakam ya, halakam Vicky hai guys, welcome kita mau lagi, kita bergedeng-begedeng lagi sampai pagi rindulah aku ya biasa ya guys ya, kalau Veyo enggak live streaming itu ketiduran soalnya kalau aku tuh sebelum live tuh jadi ya, tidur dulu guys sorenya guys aduh sorry ini udah jerawat cuy jerawatnya cuy ya ampun jerawat satu rindu sama kalian kayaknya nih pak ah, cepat cepat oles oleskan lagi oles oles dulu Oles-oles dulu, biar montok bu kelihatannya jadinya montok gitu ya, emang uh, uh. uh, mantap sekali Jadinya montok banget Jadinya kayak apa ya? Kayak fresh baru keluar dari kulkas gitu. hal yang pakai minyak apa itu kak? Bukan minyak sayang. <laughs> Ini bukan minyak. Ini highlighter. Namanya highlighter. Bukan minyak. Kok pakai minyak? <laughs> minyak? Biar apa? Pakai minyak? Biar mengkilip mengkilip gitu ya kan? Tuh. Wow. Tuh Ini tuh namanya highlighter Uh mantap, uh mantap Hai Kakak Fia sayang, halo Hai kakak Fia. halo Kak Agus Biar apa Kak? Tuh biar menggelip-menggelip Biar menggelip-menggelip guys pakai minyak gorengnya nyapa deh banyak minyak goreng Tuh pakai ini gak di-endorse mahal <laughs> Kan main, kan main Ya ampun, ini jerawat, jerawat halangan Kenapa pada keluar-keluar? gue, keluar. yes, thank you Mau makin beli meratus startnya Si challenge cek mari kita coba Thank you, biar glowing yo, biar glowing guys Thank you, lu merah tuh star-nya. Usah gue jalan cek, mari kita coba. Marky chop, thank you, thank you, thank you, marky chop, marky chop, thank you so much. Udah rata belum ya? Rata ya, udah rata ya, guys ya. Saat sama tataunya, -tata ih, tato-nya nyempek-nyempe ya. Atau apa coba mantap Mami bagi ID dong Mau ikut pakai akun teman, Boleh boleh boleh boleh boleh boleh Yang mau join supporter Mau go silahkan Di relog dulu Bentar yuk Kok oh, ininya chargernya nggak masuk sayang Chargernya nggak masuk Bentar ya Aku lepasin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm <tuh> Masuk tuh udah chargernya, masuk Ya maja, tinggal join aja dulu, uh, cepet banget cuy Udah langsung seratus ui, aja Mantep kakak, Semangatan. semangat aja, semangat dong kak Indra Ini seratus taknya Sabar, sabar, sabar Ini ujian Halo Kak Yawi, terima kasih telah membahas tarianmu. Mm, wow. Baik ya guys, ini kenapa pada elit-elit master masuk pada join sih? Nanti dulu dong, yang seperti ini. klik waduh jungkir balik, nggak tuh? Fe, fe, fe. Sembilan, sembilan, sembilan Wajib, oh, itu ngapain? Sembilan, sembilan, sembilan oh, oh, oh. Sembilan, sembilan, sembilan Besok 10, 10, 10 oh, Thank you so much Wow, sembilan, sembilan oh, oh. <laughs> Thank you, ya ampun Sarangin you Alila. thank you so much. Ngapain nih guys, sembilan sembilan sembilan? Ya ampun jungkir balik guys, katanya jungkir balik, fek kayak mana jungkir balik gitu abah? Tahan tahan ini ujian. Oh thank you so much. Berapa kali si kecewansnya nah, itu guys? Ya ampun sembilan sembilan sembilan. Thank you thank you thank you thank you. Harap harap harap. Mantap sekali, gak mantul itu guys yang kirim bintang guys Ya ampun berapa jeti itu abang Astaga Dragon Thank you so much Sikutnya, sikut sama sikut ya guys ya, Kita tempelin ya, gak nempel maksudnya sikutnya Oh, Sikutnya tidak menempel Gak nempel sikutnya ya, oke okay. Gak nempel, oh Ini kursinya makin Jomplang, <guluh> mahinjol plang, uluh-uluh-uluh, terima kasih, ampan, Sekejaran kecil sekejar berapa kali tuh, guys? Ya ampun, banyak banget, bentar, saya kirim ID dulu ke supporter ya. Satu-satu kosong, tujuh, kosong tujuh, sembilan puluh, enam puluh, empat kosong, you ain't Let's nice go, ya, ayo oh, Banyak banget Tempe Vio, tempe Vio Oh, tempe Vio mantep, tempe Vio mantep <coughs> Sedang nunggu puisi anak bangcit Mana puisinya anak banget. Thank you so much, ii jangan sombong, I, apa, ii? Masih special 1199, ii? Thank you, ii Thank you so much Muah, muah, muah, muah, muah Terima kasih, ampun Seket challenge cek, mari kita coba Marki chop, marki chop Seket-seketnya sampai marki chop Banyak banget itu, thank you so Surga selalu, langsung 140 ribu bintang, bro Seratus ratus empat puluh ribu bintang, loh, guys! Baru live, lo ini, loh. Keramas lagi, ya aduh, jangan keramas malam malu Sayang, kalau sebendo nggak gak apa-apa, sayang. Mau mau, kita keramas, ya kan? Seger-seger, mantap-mantap, video tim mantap-mantap. goyangkan kan, kai? thank you so much! Empuk banget, empuk, empuk, empuk, empuk pokok, pokok, mantap agak panas ya guys ya ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. thank you kakara vinta simbolong 79 star ya thank you sobat, eh sekarang malam minggu ya malam minggu ya sekarang guys ya ampun kok gue lupa ya kalau sekarang malam minggu guys gendal gendal mantap jiwa mantap jiwa gendal gendal like and share -nya. jangan lupa guys bantu like like share share share share share like and share nya jangan dilupakan yang warrior warrior gm elite mohon maaf yo kikin dulu ya ganteng gantengku sorry sorry to say ini kenapa yang joinnya pada gm ku thank you kapan 50 star apel ini level ini cherry kakak Bukan stroberi, ini banyak banget yang join. Warrior Ya ampun GM, elite. Waduh, Bingung nih ya Kalau kayak gini guys, banyak ya, guys, yang waktu guys, ini Janganlah pada join dulu kalian Wui wui wui wui wui wui Wui wui Thank you kak B Tato apa itu kak Tato cherry Cherry Tato cherry Banyak banget Yang ampiun Yang mau join Mabar sekarang Masuk ke grup ya guys ya Nih sambil video hapus hapus ini. Biar masuk kalian masuk dragon ini <tuh>, batin cok cok cok cok -co -co -co -co -co -co. jangan Muhammad Batim. Start, ya. terima kasih mana nih? udah sih ya guys ya ada 39 ya guys ya kalian kalau mau mabar join ke grupnya sekarang jangan yang game-game warrior-warrior ya guys ya thank you welcome kalian jangan lupa lagi and sharenya terima kasih live TT online TT online Cema rambutnya apa kak? Masih dicepol guys Masih dicepol nanti kalau nanti cepolnya baru dibuka besok Soalnya masih haid oh, yeah. Epic masuk nggak kakak, Oh, Masuk kok kak Epic bisa kak, bisa kakak bisa, kak. bisa bisa Epic kalau mau join join sekarang ya Soalnya Vio juga ini masih legend HP error kenapa? Error, cewek mantul Ah mantap, mantap, mantap Cewek mantul cewek mantul mantul mantul oh sekarang komentarnya bisa difilter secara ini ya secara sendiri dengan tersendirinya ID grupnya Feo oh iya iya iya lupa nih ID grupnya 347 nya nih ID grupnya kalian join join sekarang ya guys ya Psh, mantap sekali mantap the sih kan zigzanchek mari kita coba si kecil ceh mari kita coba terima kasih sembilan sembilan sembilan aku harus kecil sudah berapa kali Tuing tuing tuing tuing tuing tuing malam kafe yang malam kaki kita tata gambar apa gambar cherry kak gambar C, tuh duri tuh feo ada invite dari grup ya guys ya kalian tinggal join ya guys ya yang mau ikut mabar langsung join ke grup udah ada jisih keluar lagi <laughs> baru ada dua orang semakin boleh ikutan kain yang boleh kakak tinggal join aja ke grup ya kak ya gambar tuh gambar payung yoo hp gue ganteng oh mantap mainnya lagi yang dari grup plus kalau join itu grupnya nggak perlu di akses ya guys ya jadi kalian kalian join tinggal masuk makasih <tik> nah, sih patisi rombongan stanya hmm um, thank you so much cara megangnya kayak gini guys kalau yang gede gedong, gedong dari belakang tarik ke atas terus dari cemol kafe boleh kan banget boleh apa Mana lagi nih, baru berapa nih grupnya guys, baru 46 people. Ayo let's go join ke grup. Toffee dari insert ke grup ya, nanti kalau malam-malam ini guys, susah guys, makarnya. Mm -mm -mm -mm -mm -mm. itu masukin di mana? masukin di mana? masukin di sini, di selip iya mana lipstikku di selip kayak gini terus digempit, oh uh, mantap, <tuh> oh tetaplah gondol gandul, tetaplah gondol gandul, oke okay, yang enggak gondol gandul, tuwi tuwi tuwi Tuh, iya, ayo nomor lagi legend, ayo tinggal join aja tuh grup, sebelum grupnya penuh ya guys ya sampai jam lima kakak Veolife nya, iya sampai jam 5 kalau gak sampai jam 6 Veolife nya kayak ikut nomor boleh, ya boleh, boleh, boleh join join join join join ke grup ya, karena Veo masih open slotnya banyak banget, ada 4 ada 4 slot viewers semua. Cuman Vio seorang. Aida, viral yang sensitif besarnya. Makasih udah kan ada. <tih> ni <ter> raya. Yang penting gak malu -malu ya, di buku mana, mana Thank you. Yeah. Mm -hmm. Aduh. Aduh, kenapa jatuh, guys? Ya ampun, jatuh, guys. Gimana ini? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. banget itu. Ya ampun, aku udah bisa belum, ya, guys, ya? You be for not uh, suaranya, suaranya, udah bisa, oh becek guys ya ampun pantesan kok licin banget gitu ya kan Punya. kalian udah pada becek belum ya pak nge nih besar banget cantik apanya tuh orang duwi laki, toli pripen ada yang mau jadi lakinya Vio? mengalir bebas seperti, seperti angin. angin Sihirku mengalir bebas seperti angin kuih, kuih, kuih, kuih. aku kuih, kuih, kuih, kuih. Demi kemuliaan, kemuliaan. Wow, adanya tertigris si suka si suka si suka saya suka, saya suka, saya suka Saya suka Tandang Om Gun Om, ready ga om? Kita begadang-begadang om Busey, Ah, oh, Mantap Adalah dua ciptaan terbaik Wuh! Wuh! Enak sekali, udah jepit-jepit Kita masuk uh, Masuk Kulowai ga pake kita seru Kulowai ga pake tanda tanda seru Cilacap hadir rauh oh, cilacap Bapak kayak tulis, Ani Bapak kisah sopot tuh, Pak Uli Pak Uli, Pak Bisa dong, atas bawah ngejepit dong, crunchy, ya milami yummy yummy crunchy, crunchy Ini kabel pada-pada Satu jam enam menit, Saya Mau oh, bertelur, harga ya, ya uraran Anjing sini nih, di sini nih, pentil di sini pentil, pentil, Kan, emang menit eh? ya? ya? Okay. Thank you, 500 tos, Terima kasih 10.000 bintang ya. Ampun, thank you so much challenge mari kita coba thank you so much muah muah lu berhadir, hadir halo kerja apa, apa maunya apa, -apa maunya gemes gemoy thank you so much muah Aci ah, baik banget bintangnya banyak sekali ya ampun banyak banget segit, segit, segit challenge segit challenge banyaknya segit challenge di sini mah hmm. udah pagi ada Farhan halo udah jam berapa belas lebih 3 12 lebih tiga. Dari mana aja kalian nih? Ampun, dari mana itu? Ada yang dari Cirebon. Aduh, ini apa nih? Oh, rambut aing. <coughs> wow, ribu bintang. Thanks, Bro. Iya loh, banyak loh Ini 99 aja udah 10.000 ya. Kurang satu bintang lagi. Terus tadi 500, 500. 11.000 bintang loh. <laughs> aja aku izin Kakak. Masih aku izin Farhan, masih aku nyakupe ini Bu. Teteh cat rambutnya gimana? Teteh cat rambutnya di Kakak. Aku yang suruh panggil ke rumah sih kalau cat rambut lebih enak di rumah ya, ketimbang di salon wow kak jaga, wah, wow, aku sekecil cewek, mari kita coba. Tinggal sama ya, <laughs> Uh mantap, baru segar, segar, baru live, udah dua belas ribu bintang, wow oh, mantap, mantap sekali. Ini adalah perjalananku. Ini adalah perjalananku sendiri kita jajal kita bagian nonton ya guys ya. Palembang hadir halo Palembang, halo Mateng Bandung hadir halo. Nih jangan lupa ya yang tepat dan sempurna. cing cing cing Oke, nggak oke. Okay. ada di situ guys. Gilol sama si singa. Hi, bye dah. Oh, ya. Aduh, badannya malah disitu guys Aduh, bentar lagi meninggal itu guys. Agus, guys Sorry, kita minta maaf dulu Maaf Sorry, akhirnya tartelnya di bawah ya guys ya Gak tanya di sini guys Ayo, mau di KS Wuuu cuma bisa kasih segini bang nggak foto ngejamal terima kasih telah menghias tahtanya tiket tiket itu belum menjadi bukit kok kakak terima kasih telah mengirim bintang oh ya ampun, dapat dua ratus maniau terima kasih hari di rawa dan welcome terima kasih bintangnya Terima kasih yang sudah kembali mampir. Like and share ya, sudah adil, thank you so much Ini friends kenapa ya? Quick, quick, quick, quick, quick. Malam Minggu, malam Minggu ya nanya ngapain, ayo Malam Minggu. Tahan dulu, Bapak Tigril. Tunggu Bapak Tigril. Not fine, careful. Aku mau ngambil dulu Aduh, ramai banget lah itu. wait Tuh tahan tahan tahan dulu. Wait Wait Wait Wait Wait Tuh, Mantap Awas sih cuy Kena Aduh Iya bentar guys Gak bisa gak bisa Gak bisa yang jelas itu bawa aja ke kita mana sih, ya. Argus, Argus, Argus, Argus, Argus, Argus oh, setiap balanya, udah, balik balik guys, balik balik, balik balik, balik, mau ke buff merah dulu, buff merah, buff merah buff merah mainan, satu, mainan semangat kakak, semangat though. Ada pengharian kita. <coughs> Hai Badang, kamu toker posisi ya? Hmm, hmm. posisi dia. Eh kenapa nggak di sini? Gak dilanjutin Badang? Badang kenapa nggak dilanjutin ininya? Nah. kan hampir aja bolong itu ya? udah, aku jangan diambil minionnya, minionnya jangan diambil sini. ya sini oh, aku aku nyakati makanya sih kabel 30 star pake doang, masa gak pake ini rotasinya kayak mana sih ya pribadi rotasinya gimana itu ya celah, ya celah bintang juga manis sayang dua ribu oh ibadah bukan yang ke atas ya dia baru pulang dari base padahal kenapa kau jalan ke atas? Tapi bisa lari nanti follow me follow me, ada kata-kata follow me ya sih? aduh, midnya push, push push push ayo Angela, langsung ke mid Angela Kayak gitu, caranya kamu kamu di bawah sini? Bentar, 4, 3, nah. Nah. the 4, Oh, so, let's request backup Dorong <coughs> mm, sis, mana sis? Good yuk, ayo push mid-nya tunggu ya, V mau terjanggal dulu waih, gini yuk tunggu tungguin dong, ya ampun aku gak bisa farming ini kalau kalian keluar terus tunggu, waih Komi, mending bersihkan landa itu offlaner-offlanernya sayang Ketua, tumpu, tumpu. Ah, ini makin aja terus nanti guys, ya ampun guys ayo dong, stay di landenya rotasinya burak tuh ya guys, hancurinnya rotasinya guys rotasinya hancur ya gitu toh. bagus, goldie ya ya go, go ya goldie ya oke, good samping thank you, kakak pami ambil masanya, ayo apa lagi kak sini ditengin bombs <laughs> bombs, bombs, bombs, bombs bombs pake ampun kecil aja kakak bombs nanti pakai a ah? ya sok bapak, baru bentar ya, abis game ini ya, abis game ini ya, ini lokasinya nggak jelas aja Oh iki grill, oh iki grill. Hmm, oh nice. Nice, triple kill Mantar! Tapi atas bawahnya hancur, guys. Bawahnya jebol sampai ujung guys. Ya ampun. Eh, kita push terus. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik. Bawahnya kalah itu anjing, anjing. Ih, gimana ini? <tuh> Kita nanya butuh sabar ya guys ya Tunggu Wait Aduh angel lah Awal sangat jalan angelnya guys Kill my drill God like Aku takut di drill Aku takut di drill Mereka gak ngomongnya fail Aduh, monyet! <giranya> Aduh, hai, pinggir! Woi, woi, woi, woi! Woi, woi, woi! itu sanggih! woi! Woi, woi, Monkey Woi, woi, woi! Woi, woi, woi! Woi, woi, woi! Woi, woi, woi! Woi, Nice, mereka koordinasi apa sih? Udah monyet ya, ja tujuh detik lagi monyet dah. Tahu gini, dia kena dengar aja ya, guys? Ya, thank you untuk mencapai lebih dari bersih, bersih kalian Tidak segampang itu, sayang. Kolornya luar, nanti nya Indomaret, lihat. Mia sama si munyek yeah. okay, kita... yeah, Mia nya kemana itu Mia Nah, baru kita ward, boleh. Oh, salah satu yang ngeselnya udah go Ih, itu munyeknya woy ngepusai Di bawah woy Help! itu dapat dapet dapet lordnya lo dapet lo beg beg beg beg beg beg aduh ya kali gue mati selalu minion nanti beg tuh kan dapet minion udah minion dapet lordnya <coughs> Uy, uh, selamat kenal selamat lo juga ya, kakak guys sih, psycho nya langsung bikin eno deh emang udah enak banget kalau kayak gitu tuh yuk uh, attack, uh, take, ah minionnya habis guys, cundit ya guys, masuk kecilan minionnya habis guys, kamu aja psycho mah mati tuh, mati tuh Argus tuh sama kamu tuh Ya, temennya sini, nih. Ketika Ketika ini gak kena, sayang mati jaga, nyampi, ya guys yuk, uh, sakit vale, itu bawahnya monyet wah, istighfar pulang pulang, itu di bawah itu di bawah Dragon parasi, aduh kita nggak hancur itu bent musuh. Oh semali itu millionnya dong, orang perungku. Kita pakainya oh, oh. angel offline tuh sih jadinya kayak gini nih. kita pada push terus loh atas bawang loh okay. and, and, and. And, and. itu pulang dong satu dong aduh gimana mau nge-pushnya ini anjing anjing <laughs> oh my god pusing sing neneng bang bang iku dong bersih ya bersihkan <tuh> nasto drago dan masa depan hanya satu to mereka stay di bawah lo itu ah noy ne udah kamu temenin fans ya, ini follow me follow me follow me wui wui wui wui wui wui halo Camion Camion terima kasih dua puluh lima standnya Camion Ando, ando, ando, ando, ando, ando, ando, ando, ando, Oke, saya bantu, segel segel, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kamu saya oke, oh, oke, oke, guys, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ini kita oke, oke, oke, thank you oke, oke, oke, Tunggu ya, untuk matahari di hari Eropa. Untuk itu, tunggu sebentar. Sengaja biru dulu, gue gitu ya kan, ada kewalahan gue ini, guys. Mereka gak pernah ngeliat posisi dia, ini pasti gue bingung gitu ya kan. Nah, baru harus ketawa, mantap sih, namun tuh nah, Nggak kepencet retrinya anjing Retrinya nggak kepencet Tari gila monyet sih sorry. <tuh> sorry, sorry, sorry, sorry Ayo, ayo pada minta maaf, ya. <tuh> dan takut Mari Clear all adventure zaman ayo masuk sini kufra ayo, yuk bisa yuk Ayuh, mereka coba ui ui ui ui makasih mangyetnya gas, nice, terima kasih belakang itu si mangki, ya tangkap, um, mm. awas oh, situ atas, mid, mid, jangan lupa midnya.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 Ampunah, rara rara sedih guys, kayaknya ampun tidak ada yang ini, tidak ada yang rajin rajin untuk bersihkan lainnya. Protect point untuk udah protect point. Ya udah sedih banget guys, sebelas mati satu. Gigi aman, oh gigi cenat cenut cenat cenut Bapaknya fallback R tujuh Oke okay. Coba ya kita coba relive ya guys ya Relive tah Kita coba relive ya guys ya <tuh> Tunggu sebentar ya Wait, Fe nanti akan kembali lagi Soalnya ini enggak tahu kenapa